agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas satu persatu dari ketiga jenis senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. nah yang pertama saya akan mengulas dari senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 dengan varian popor AKM 16 hitam biru plus manometer ya sahabat bedila, nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan angin gejluknya nah jadi untuk senapan gejluk ini memang sangat direkomendasikan sekali untuk buruan big game ataupun hewan-hewan besar, karena memiliki uji power yang luar biasa mantap dan akurasinya pun juga luar biasa akurat ya sahabat dealer nah ini untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 40 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan, kemudian untuk bagian tabungnya ini memiliki ode tabung ataupun diameternya ya itu 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya sahabat bediler Dan kelebihan dari senapan angin ini memiliki dua cara dalam pengisian anginnya ya sahabat bediler Jadi untuk cara yang pertama ini bisa menggunakan pompa gejruk manual yang nantinya akan digejrukan di tanah Dan cara yang kedua bisa menggunakan dengan pompa yang khusus PCP ya sahabat bediler Nah untuk tabung dari senapan angin ini bisa menampung tekanan angin yang paling maksimal yaitu bisa mencapai 2500 sampai dengan 2700 PSI dan tentunya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan gedruk big game ini bisa mencapai 1100 fps ya sahabat the dealer. Nah ini untuk bagian varian popor dari senapan angin ini yaitu bervarian AKM 16 dengan perpaduan warna hitam dan biru ya sahabat bediler, jadi untuk motifnya ini terlihat simpel dan pastinya juga terlihat lebih elegan ya sahabat bediler, di bagian belakang popor dari senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ataupun bantalan bahu ya sahabat bediler, jadi ini untuk bantalan bahunya memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan sahabat bediler saat sedang sedang berburu ya Oke sahabat bener yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000 sahabat bener sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Ya, dan dengan harga segitu nantinya sahabat bedir akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar tali sandang dan tentunya untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin jadi bagi sahabat bedir yang ingin membeli senapan angin ini tidak perlu ragu ataupun takut karena untuk senapan ini sudah pasti dijamin aman dan terjamin ya sahabat bedirat oke yuk kita langsung saja lanjut ke senapan angin yang kedua nah ini saya taruh dulu nah untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin subfusion 2565 dengan varian popor magnum hitam chrome ya sahabat bediler, nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan bagi sahabat bediler yang masih pemula karena sistem penggunanya pun sangat simple, mudah dan juga praktis dibandingkan dengan jenis-jenis senapan yang lainnya ya sahabat bedi nah ini untuk pengisian anginnya yaitu menggunakan sistem pompa tangan manual ataupun biasa disebut dengan pompa uklik ya sahabat bediler jadi untuk minimal pompanya ini bisa 7 kali dan untuk maksimal pompanya bisa 20 kali pompa ya sahabat bediler nah untuk bagian pompanya terletak di bagian pesawatnya senapan jadi ini tinggal ditarik seperti ini nah jadi tinggal dibuka seperti ini ya sahabat bediler lalu langsung saja ditutup kembali nah Nah, itu tadi untuk cara pompa dari senapan angin sub fusion, ya sahabat dealer Oke, yuk, langsung saja kita lanjut ke bagian harga dari senapan angin pemula ini. Jadi, untuk harganya dibanderol dengan harga Rp 1125000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin sub fusion sekeren ini, ya sahabat bediler. Oke, langsung saja kita lanjut ke senapan yang ketiga. Nah, ini saya taruh dulu ini ada senapan angin PCP Big Game ya sahabat bediler jadi untuk jenisnya ini PCP Fusion 2760 dengan varian stainless hexagon magnum coklat plus manometer ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya nah jadi untuk senapan angin ini sebenarnya juga hampir sekelas dengan senapan geceluk yaitu sangat cocok digunakan untuk buruan Big Game akan tetapi untuk uji powernya ini pastinya lebih kuat dibandingkan dengan senapan angin gejruk ya sahabat bediler karena untuk tabung dari senapan ini mampu menampung tekanan angin yang luar biasa mantap yaitu bisa mencapai di angka 2500 sampai dengan 3000 PSI dan tentunya untuk uji power yang dihasilkan juga bisa mencapai 1100 fps ya sahabat bediler nah <tuh> oke okay. nah kita lanjut ke bagian varian popornya ini Uh, va memiliki varian popor magnum coklat ya sahabat bidra jadi ada sedikit balutan berwarna hitam di bagian pesawatnya sehingga untuk tampilan dari senapan angin ini terlihat cukup elegan dan sangat klasik banget ya sahabat bediler oke kita langsung lanjut ke harga dari senapan angin ini nah untuk harganya dibanggar dengan harga Rp 1.965.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP big game terbaik versi dari Jaya Air Rifle. oke sahabat bediler ini saya taruh terlebih dahulu Oke sahabat bedir, mungkin itu saja untuk ulasan dari ketiga senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Airyfall. Nah mulai dari senapan subgejeluk dan juga PCP dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dimulai dari harga 1 juta sampai 2 juta. Sahabat bedir sudah mendapatkan senapan-senapan jenis yang terbaik dan pastinya memiliki kualitas super premium ya sahabat dealer. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin, bisa langsung tanyakan saja ataupun langsung dikonsultasikan kepada admin Jaya Airifor nanti untuk informasinya. Langsung... eh. Uh. Hmm. nanti untuk informasinya akan saya taruh di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler dan apabila sahabat bediler berminat membeli senapan ini ataupun ingin tawarga secara full setnya juga bisa langsung order sekarang juga di admin jaya airifel oke sahabat bediler, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ataupun super premium ya dan seperti biasa